Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel ini channel Agus Mimo ya hmm. di sini saya memakai bantuan teks agar lebih lengkap aja nah, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat aplikasi android lewat atau melalui HP sekaligus oh sekaligus upload ke Play Store Ya, ngetiknya lama banget, ya. Juga sekaligus mendapatkan penghasilan dari aplikasi tersebut, ya. Hmm, mari kita simak bagaimana cara lengkapnya sampai dengan selesai. Simak, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, cekidot. Pertama, kita masuk ke Google Chrome, lalu kita ketikkan saja "Apps Geyser". Ini adalah situs web untuk membuat aplikasinya. enggak rumit eh, sangat mudah untuk membuat aplikasi melalui handphone kita masuk melalui akun Google ya ini ini adalah akun saya akun yang sudah masuk ya ini adalah halaman awal dari apPS geser kita pilih buat aplikasi untuk menghasilkan klik kita pilih yang pertama jadi kita membuat situs web menjadi aplikasi Nah, kita situs web yang akan menjadi aplikasi jadi biar lebih mudah aja pengguna memakai aplikasi tanpa harus masuk ke Google Chrome lagi app setting dan nah, disini kita cari alamat Situs webnya yaitu, di sini saya ingin membuat aplikasi survei berbayar atau aplikasi yang bisa menghasilkan uang. Namanya situs webnya adalah price-rebel.com. Nah, ini dia, price rebel. Nah, dari sini kita salin aja, kita salin alamat URL dari price rebel itu, URL disalin lalu kita kembali ke apa PSG share kembali lalu di sini kita tempelin aja kita tempelin alamat apa pressure tersebut lalu kita save masih loading ya kita X aja dulu biar enggak berat kita gulir ke bawah nah ini mungkin nggak perlu ya kita remove tetap aja dan twitternya juga ini juga nggak perlu saya rasa nggak perlu kita remove tetap remove tab. Nah, setelah ini kita klik next loading nah di sini kita kasih nama enggak usah terlalu ngikutin dari situ-situ kita kasih nama bebas sesuai keinginan kita misalkan kita tulis paid money pait money online setelah kita yakin kita pencet next ya mau pakai default icon atau custom icon lebih baik pakai custom ikon. Kita bisa membuat sendiri yaitu melalui aplikasi Canva. Jadi kita bisa membuat gambar aplikasi melalui aplikasi Canva. Biar lebih keren kita bikinnya bikinnya sendiri. Agar lebih kreatif juga. Dari latar belakang kita pilih warna yaitu warnanya terserah ya sesuai selera sendiri ini mah bebas tambah ilustrasi yaitu ilustrasi money kita dipilih aja yang kira-kira gratis yang bisa dipakai gratis kita pilih ini lumayan bagus ini kita bisa kecilin kita juga bisa milih warna uh, warna warna ya. ini juga sesuai selera ya tergantung yang membuatnya atur posisi dimana bagusnya kira-kira ini tergantung ke kreatifan kita aja masing-masing bebas ingin seperti apa besar kecilnya tata letaknya masih bingung seperti apa ya yang bagus hmm, ya di tengah-tengah ditata ditata ditata dan aplikasi file ini gratis jadi kita bisa membuat aplikasi pokoknya serba gratis deh ya kita jangan lupa tambahin kata-kata atau teks biar lebih menarik tampilan aplikasi kita kita tambahkan teks sendiri bahkan masukkan teks pat money online tarik atas Nah di sini kita atur ukuran teksnya besarnya nah, seperti ini 60 cukup kita pilih font sesuai keinginan sesuai selera juga yang kira-kira bagus seperti apa tulisannya ya ini sepertinya ada yang kurang sepertinya kurang juga ya Nah yang ini aja mungkin ya lalu kita di sini bisa membesarkannya juga bisa memilih warna dari teks tersebut kira-kira cocoknya apa ya sesuai selera juga ini kira-kira kebaca, jangan sampai warnanya sama ini sepertinya bagus latar belakang sepertinya kurang cocok sepertinya merah bagus warnanya juga kita sesuaikan dirubah ubah prosesnya terlalu lama ya tapi ya yang penting kan berhasil kita bikin aplikasi dan berhasil menguploadnya ke Play Store. ya ikutin aja caranya seperti ini pilih warna sepertinya kuning lebih terbaca lebih oke okay. di sini agak besaran dikit Ya, di sini langsung kita bisa save dari gambar ini. Desain ini ya tak, uh, berhasil disimpan. Oke, okay, kita telah selesai membuat desain dari gambar aplikasi kita. Kita keluarkan file, lalu kita ini ada pemberitahuan. Ya, kita keluar. Keluarin dulu. Nah ini ukurannya kita rubah menjadi 512 512 Star resize ya, Berhasil diubah ukuran fotonya Kita keluar lihat foto Masuk lagi ke apps geser Kita upload Kita pilih gambar yang barusan kita bikin Gulir ke bawah foto kita pilih yang barusan kita buat nah yang paling terakhir tuh yang udah kita rubah kita pilih yang udah 512512 512. ini kita crop crop next lalu tinggal bikin tinggal pencet cek dulu create kita tunggu ya lama banget ini enggak tahu dari apanya lama Coba lama banget ini loading masih loading biasanya langsung loh kita coba situs desktop aja desktop desktop kita tempel yang tadi price rebel dari ulang tempel save jadi caranya kita remove tab remove tab kita pencet next namanya kita nomin ulang lagi soalnya emang kadang-kadang seperti ini nih apa PSG share kurang bagus namanya juga gratis ya kita maklumin aja kita masukkan kembali gambar yang kita rubah gambar yang tadi kita masukin lagi foto Nah itu yang merah yang terakhir crop next, next. Biasa nih, lemot-lemot. Paksa berhenti supaya nggak terlalu lemot. Canva juga kita berhentikan aplikasinya. Paksa berhenti, kita kembali. Red, tetap nggak bisa ya? geser kayaknya harus dari ulang kita logout dulu dari apps geser sepertinya harus dari ulang ini soalnya nggak bisa-bisa yang sabar ya kita close dulu kita klikkan kembali apps geser Kita kembali ke dashboard, kita klik "tambah", simbol "tambah", situs web yang paling pertama caranya seperti tadi, tempel price rebelnya Tadi. coba kita masuk melalui akun saya proses masuk saya lupa sandi sepertinya saya lupa sandi salah nih sandinya ya tunggu aja sambil nunggu sambil ngopi sambil ngerokok bisa coba lagi dari ulang mungkin sepertinya saya udah mulai ingat Artinya berhasil masuk Tapi agak lola Loading lama Coba lagi Seperti biasa Gangguan sinyal mungkin Jadi lama Mau masuk aja lama Ya Sepertinya berhasil loading masuk nah ya, ini adalah tampilan menu dari price rebel price rebel adalah situs web survei dan tugas lainnya sini kita bisa hmm, kita bisa melihat-melihat tugas-tugasnya history saya lupa tanggal berapa tuh saya terakhir menggunakan price rebel, tuh lupa tahun 2019 kayaknya kita lewatin aja lewatin dulu kita mas kita cek survei di sini ada your survey siu, banyak tugas-tugasnya Pinot Labs juga ada Survei Seiso. Sekarang kita lihat Lihat apa lagi ya Overworld yaitu tawaran Ada AdGate, AdSense, AdGem Kita foto sekaligus Untuk Playstore, kita screenshot dulu sini kita bisa menarik ke Paypal hanya dengan 500 poin sama dengan lima dolar kita foto coba ah uh, balik lagi ke sini kita lihat kita cek tugas adsense media loadingnya terlalu lama nih Ini dia tugas-tugasnya Kita ke Ayat Studio Banyak banget tugas-tugasnya Dan kita akan mendapatkan poin yang di sebelah kanan Apabila kita menyelesaikan survei tersebut Di foto Sekarang kita coba cek Webot history sepertinya dari tahun 2019 sampai dengan hari ini today Ups salah Nah, di sini saya pernah kan pernah menarik 5 dolar PayPal hanya dengan 500 poin 500 PTS. Kita foto. Kita kembali, kita keluar dari aplikasi. Selanjutnya adalah kita upload aplikasi yang kita buat ke Play Store kita close Oh iya sebelumnya dari hasil screenshot tadi kita edit dulu kita potong-potong dulu supaya kita bisa menguploadnya dengan sukses kita edit dulu Edit semuanya yang kita screenshot tadi, kita edit supaya nggak kegedean ukurannya, supaya diterima Google Play Store hasil upload kita. Kita hapus. tunggu sekalian tunggu bisa ngopi bisa ngerokok <tuk> kita cek ya ini belum kita potong ukurannya Se jangan terlalu pendek juga ya nggak bisa diubah biar kayaknya segini aja Sepertinya bisa Ya dari ulang aja Selesai Masih mengedit foto Tunggu aja Kita edit lagi banyak ya banyak lebih bagus. Kita bakal upload screenshot foto ini lebih banyak supaya lebih bagus supaya lebih mudah ditemukan di Play Store. santai aja bikin aplikasinya selesai lalu kita masuk ke Chrome di sini kita ketikkan aja play console itu kita masuk ke Google Play Console untuk mengupload aplikasi yang kita buat tadi kita klik berhasil masuk ke Google Play Console ada notifikasi ini adalah notifikasi perubahan dari pajak pembelian di Meksiko udah kita skip aja di sini kita klik buat aplikasi di menu ini kita klik buat aplikasi lalu di bahasa default Indonesia judulnya seperti tadi yaitu fight money online klik buat Hai <tuh> di sini kita akan terarahkan ke listingan toko kita tulis deskripsi singkat aplikasi kita itu aplikasinya kan bertemakan penghasil uang Jadi kita Deskripsi singkatnya penghasil uang lewat internet Deskripsi lengkapnya Kita tambahin Ya sekiranya yang Bisa ke pengaturan SEO nya lebih baik Supaya mudah juga ditemukan di playstore money adalah aplikasi penghasil uang lewat internet melalui aja jangan lewat dikira-kira aja bahasanya seperti apa dipikir-pikir dengan me dengan white money adalah aplikasi penghasil uang melalui internet dengan mengerjakan tugas sederhana seperti survei instal install aplikasi dan lain-lain dan deskripsi ini kita pikir-pikir yang kira-kira yang akan bisa membantu pengaturan seo kumpulkan poin dan tukar dengan cash tukar dengan uang cash yang dapat Ditarik ke akun rekening PayPal, Google Play Store juga bisa, dan lainnya. Seperti yang tadi kita lihat, enggak cuma PayPal aja. Google Play Store bisa, Starbucks, dan lainnya nanti bisa dicek lagi. Kita save dulu biar nggak lupa. Kita gulir ke bawah. Nah, di disini kita tambahkan gambar yang tadi kita buat supaya gambarnya ditampilkan di playstore nya seperti gambar yang kita buat tadi yang di Canva yang kita buat di Canva. kita gulir ke bawah di sini ada screenshot kita tambahkan gambar screenshot yang tadi kita potong-potong yang kita edit kita tambahkan kita tambahkan lagi semuanya kita tambahin lebih banyak gambaran kita upload itu lebih bagus berpeluang lebih banyak yang install ditambah terus tambah terus sekalian mengupload sekalian kita cari yang yang baru lagi Masih proses ya? Kita berhasil mengupload semua foto-foto yang kita screenshot tadi. Setelah ini, kita ke bawah, kita tambahkan grafis unggulan. Pokoknya yang ada tanda bintang itu harus kita upload, tapi sebelumnya kita rubah dulu ukurannya karena untuk grafis unggulan memerlukan ukuran yang lebih besar. kira-kira aja yang mana yang lebih bagus untuk dijadikan grafis unggulan. di sini ukurannya 1024 dan 500. sukses. kita keluar dari edit foto. kita berhentiin dulu biar nggak berat. lalu kita tambahkan grafis pilih file tambahkan yang tadi barusan kita rubah ukurannya naik paling pojok ya berhasil mengupload di sini kita lanjut ke bawah ini enggak usah soalnya nggak wajib kalau nggak ada bintangnya berarti nggak wajib jenis aplikasi-aplikasi kategori kita pilih yang sesuai dengan aplikasi kita jadi sesuaikan dengan aplikasi kita aplikasi kita itu jenis kategori yang seperti apa jadi sepertinya aplikasi ini adalah gaya hidup dari sini kita save dulu supaya nggak lupa. Lalu kita kelola tag supaya mudah ditemukan saat orang lain menelusuri pencarian di Playstore Nah di sini kita kira-kira aplikasi -kira aplikasi kita itu tagnya tentang tentang apa nih? Kita tambahkan sosial. di sini adalah maksimal lima tak dan sini baru satu tak dipilih ke bawah yang kira-kira cocok dengan aplikisa yang kira-kira cocok dengan aplikasi kita gaya hidup kebentuan mandiri ya dicari lagi yang lebih cocok bisnis gaya hidup baru tiga terus ke bawah kita cari terus ke bawah yang lebih cocok masih mencari masih mencari masih mencari ya profesional jaringan profesional ini perkiraan aja perkiraan yang yang sedikit menyerupai aplikasi kita satu lagi terus gulir-gulir ke bawah terus sampai nemu yang benar-benar cocok banyak banget sih taknya banyak ya Terus-terus jari dan terus-terus-terus mencari Terus, -terus, -terus Teru Oh, habis Kita balik lagi aja Kita ketikan pencarian aja Telusul tak Apa nih yang cocok uh, uang Keuangan aja kayaknya Keuangan pribadi setelah ini kita kembali kita setelah selesai menambahkan tag kita sudah kembali ke yang tadi kita ke bawah yang tadi ponsel udah kita ke bawah di sini kita masukkan email kita kita masukkan email di sini juga nomor ponsel kita masukkan dan ini adalah opsional boleh dimasukkan boleh juga tidak tapi kalau saya dimasukkan aja supaya lebih lengkap kita save nah ini adalah di ponsel udah sekarang kita tambahkan tablet jadi supaya lebih luas aplikasi kita bisa diinstal juga melalui tablet. Kita tambahkan screenshot juga. Ya prosesnya sama seperti tadi. Ya ditunggu aja. Di upload di upload screenshotnya. kita telah selesai selesai mengupload 7 gambar sekarang kita ke upload lagi yang 10 inci tablet 10 inci supaya lebih lengkap masih proses menambahkan gambar bikin yang harus sabar dan ini adalah terakhir ya sudah berhasil menambahkan tujuh screenshot semuanya sudah semuanya sudah kita pilih tak sudah kita save takut lupa nah di sini kita buat kelola terjemahan buat terjemahan sendiri yaitu bahasa internasional aja bahasa inggris inggris amerika serikat tambah kalau kita kurang paham dengan bahasa inggris kita bisa menerjemahkannya lewat Google kita ketikkan translate Google translate. Bahasa Indonesia tadi kita kopikan deskripsi bahasa Indonesia itu ke bahasa Inggris. Judulnya sama samain baik money online. Ini kita deskripsi singkat kita copy usah oh, salah ngetik internet kita copy penghasil uang melalui internet salin di sini kita paste Oh ini kebalik kita balikan saja Indonesia ke Inggris. Uh, making money through the internet. Salin. Kita tempel di bahasa Inggris. Tempel di deskripsi singkat juga. Lalu kita kembali ke bahasa Indonesia. Deskripsi lengkapnya kita salin. Untuk kita terjemahkan ke bahasa Inggris. Di sini kita tempel. Nah ini dia. What money is a money making application via the internet. Di sini kita salin juga. Kita tempelkan lagi di bahasa Inggris di deskripsi lengkap. Tempel. Oke, okay, sudah kita tempel lalu kita save takut lupa kita cek nah ini juga harus kita tambahin gambar gambar aplikasinya sama seperti tadi dari canva yang kita edit di canva tadi berhasil mengupload ke bawah, kita juga menambahkan screenshot yang untuk bahasa Inggris, supaya lebih lengkap, lebih bagus, lebih lengkap yang mudah-mudahan aja lebih banyak install. Ini kita lebih lengkap, lebih bagus. Kita upload lagi screenshotnya seperti biasa, kayak tadi caranya di upload di upload Masih proses ditunggu aja sambil ngerokok sambil ngerokok Mungkin kalau caranya seperti ini yang lengkap banget ya agak lama. Tapi ya enggak apa-apa, semoga hasilnya memuaskan. Tablet 7 inci dan tabletnya juga jangan lupa supaya bisa kita supaya aplikasi kita bisa di tablet juga. masih proses masih proses ditunggu aja sambil disimak supaya kita bisa lebih paham caranya mengupload ke Play Store goyang terus goyang terus Upload terus 10 inci juga Jangan lupa caranya sama Cuman gini-gini aja Tapi berulang kali Agak lumayan pegel juga ini diproses diproses upload tambah terus ditambah terus Nah kita telah berhasil menambahkan Ketujuh foto hasil screenshot di tablet Tambahkan juga grafis unggulan Untuk yang di Amerika Yang ukurannya besar yang tadi 10.24.500 Berhasil upload Kita ke bawah Kita cek lagi semuanya sudah kalau sudah kita klik save simpan draft kita telah berhasil menyelesaikan listingan toko selanjutnya cek dulu selanjutnya kita pergi ke rilis aplikasi jadi jadi kita upload aplikasi yang kita buat tadi aplikasi yang kita buat di APS GCR buat rilis di sini kita klik lanjutkan Dan di sini baru kita kita upload aplikasi kita nah itu dia yang paling pertama fight ya proses upload aplikasi yang telah kita buat sedang mengupload masih loading mengupload aplikasi yang kita buat dan prosesnya cepat gak lama memproses ya telah berhasil diupload disini kita rubah nama rilisnya sesuai dengan judul aplikasinya. baik Money Online. Apa yang baru dalam rilis ini? Di sini kita masukkan apa maksud itu apa saja kegunaan dari aplikasi ini. Jadi kita masukkan kata-kata yang sesuai dengan kegunaan aplikasi ini atau apa saja yang terdapat di aplikasi itu sendiri, jadi aplikasi ini temanya isi survei salah. Ini aja: penghasil uang, uang, penghasil uang dengan penghasil uang dengan banyak tugas sederhana tugas sederhana Nah setelah begini kita copy kita salin kita salin di sini ini kita hapus jadi harus tepat ini nih. nggak boleh lebih nggak boleh kurang jadi sesuaikan sama yang kayak di situ di sini kita tempel bahasa Inggrisnya jangan lupa di copy juga kita tempel di NUS untuk ini yang untuk bahasa Inggris kita masukkan teksnya kita tempel simpan Jangan di, sampai sini jangan ditinjau dulu. Jangan ditinjau. Nah, di sini udah oke. Okay. Oke, sekarang kita waktunya untuk menghitung rating konten. Di sini kita mengisi rating konten. Lanjutkan. Masukkan alamat email kita. Jadi konten kita itu kategori aplikasi yang seperti apa Seperti jaringan sosial, toko, game, hiburan, utilitas <tuh> Seperti apa, saya juga rada-rada bingung Karena aplikasi ini, aplikasi penghasil uang Jadi, supaya mudah ditemukan Nah, yang mana ya? Uh, Emang hmm, mana ya dipilih lagi dikira-kira saya yakin-yakinnya yang mana termasuk kategori yang mana oke okay, yang ini kali jaringan sosial buatan pengguna aja kayaknya nah apakah fokus utama adalah untuk menghubungkan orang dengan kencan tidak aplikasi mengizinkan pengguna berbagi konten terancang tidak kekerasan tidak lokasi fisik tidak pengguna membeli konten digital tidak simpan kuesioner menghitung rating ya lalu di sini kita terapkan rating kita telah selesai memberikan rating konten ke aplikasi kita selanjutnya kita mengerjakan konten aplikasi step selanjutnya konten aplikasi ini adalah yang harus dilakukan kebijakan privasi kita masukin url kebijakan privasi karena tadi kita membuatnya lewat aplikasi lewat itu set apps geser jadi privasi apps geser aja nggak apa-apa Nah, di sini ini adalah privasi PPS geser, kita salin aja URL-nya. Disalin. Lalu kita tempelin di sini. Lalu kita klik simpan. Kita kembali, ini udah selesai. Kita kembali yang harus iklan. apakah Aplikasi Anda berisi iklan. Kalau berisi iklan, ya. Kalau tidak, ya tidak. Ini selesai. Kita kembali akses aplikasi. Akses aplikasi, maksudnya tanpa harus login atau harus ada petunjuknya. Karena ini ada petunjuknya, yaitu petunjuknya adalah login. Jadi kita harus memberikan contohnya, contohnya seperti ini melalui nama, nama pengguna dan sandi. Saya terapkan. Setelah itu kita klik terapkan, simpan. Sudah selesai. Kita kembali. Setelah itu adalah target audience. Jadi aplikasi ini target usianya berapa? Orang-orang yang bisa menginstal aplikasi ini yang berusia 13 18 tahun ke atas. Lalu kita klik berikutnya. Berikutnya. Simpan. Perubahan telah disimpan. Kita kembali dan di step ini kita telah selesai menyelesaikan konten aplikasi. Selanjutnya adalah harga dan distribusi. Nah, apakah aplikasi ini berbayar atau gratis? Kalau berbayar, ya klik berbayar. Kalau kita ingin gratis, kita klik saja aplikasi ini. Adalah gratis, negara yang tersedia kita pilih yang tersedia. Oke, okay. negara yang tersedia, 151. kita tarik ke bawah. Kalau nggak ada bintangnya, ya nggak usah. Kita nggak ada bintangnya, nggak usah lanjut aja ke bawah. Nah ini ada bintangnya kita beri checklist, kita kasih checklist, lalu simpan. Siap menerbitkan, kelola rilis. Semua tahap udah selesai. Ini adalah akhir dari proses akhir dari upload ke Playstore Nah ini adalah kita. Ini aplikasi yang tadi kita upload, nama rilis dan yang baru dalam rilis ini. Lalu kita setelah kita mengecek, kalau udah benar-benar yakin kita tinjau. Ya, ini adalah peringatan kalau aplikasi ini terlalu besar, harusnya menggunakan Android App Bundle. Tapi nggak apa-apa, tetap bisa di-upload. Kalau kita benar-benar yakin, lalu kita mulai peluncuran ke produksi konfirmasi. Nah, tapi di sini udah selesai nih kita, udah selesai proses upload ke Play Store nya Jadi sekarang waktunya cuma menunggu keputusan aja apakah aplikasi kita disetujui atau tidak. Byte Money Online di sini adalah beritanya publikasi menunggu keputusan memproses pembaruan jadi masih ditinjau oleh tim Google apakah aplikasi ini disetujui atau tidak nanti akan dikirimkan melalui email pemberitahuannya akan dikirimkan melalui email ya kita keluar selesai sudah sampai di sini kita sudah selesai dan semoga aja kita bisa tahu dan bermanfaat wassalam